spiderman delete scene ini scene yang di delete di spiderman kita lihat apaan nih saat dinyate nyate anjing spiderman nyate anjing halo guys berkelas semoga raffi di channel raffi kapi yang pastinya gimana kalian hari ini sehat bahagia apalagi sedih apalagi bete ya semoga kalian yang klik video ini dapat terhibur dan ya kita ketawa bareng aja lah ya reaction masih sama udah ada beberapa video yang udah gue cari bahannya udah gue tandain di instagram gue carinya kali ini terus apa lagi ya oh ya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa tekin gue video-video lucu, horor, apapun itu. Kalian bisa tekin gue di sosial media gue. So langsung aja kita meluncur ke videonya. Oke, okay, ini dia. Di akun sosial media gue ya, silahkan di follow. Kalau mau follow, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Ini udah ada beberapa video nih. Aduh, kita mulai dari mana nih? Dari atas atau dari bawah? Kita mulai dari bawah dulu, kali ya? Ya, kita mulai dari bawah dulu, kali ya? Bentar, bentar. Sebelum kita mulai nih, kita baca dulu. Dark dari kacang sembuh, kita mulai ya. <tuk> <tuk> Sengaja nggak gua play. Musiknya ya karena copyright pasti musik ini. Nih. geri banget bocah dan anak orang-orang sekarang ya anjing ya. Ini bukan anak-anak lagi sih udah abang-abang anjing. Temannya pakai pakai apa tuh namanya? Pakai tongkat, tongkatnya diambil anjing di bolari. <tuk> anjing cacat tuh cacat oke okay, kita next ah anjing nih dia kenapa sih anjing anjing kenapa ibu ini mulu sih kemarin fisiknya fisik dia tapi mukanya muka derok anjing <laughs> mirip derok <the> anjing <laughs> lihat ya ada di thumbnail video-video gue sebelumnya kalau nggak salah dia mukanya muka derok tapi tapi fisiknya fisik ibu ini anjing kacau sekarang sama uh, mark zugebek anjing <laughs> anjing ini lagi viral orang sini orang ya berkara gantiin peran anaknya <laughs> oke okay, next wah ini kacau sini <laughs> kita baca dulu wow pertanyaan yang sangat penting. Dan orang-orang harus tahu lur. Hamil 17 tahun itu berbahaya nggak bun? Jawabannya sih yang anjing. sih. Berbahaya sekali. Hamil yang normal itu 9 bulan bun. Kalau sampai 17 tahun harus segera diperiksa. Gitu. <tipuluh> babi, babi. Kenapa sih anjing? orang Indah lucu-lucu banget ya tai, tai. Nah harus gini cu Dia jawabannya itu seolah-olah serius banget anjing dan pertanyaannya pertanyaannya juga salah juga sih hamil 17 tahun itu berbahaya enggak bun anjing enggak ada komang, enggak ada titik di situ. pantas jawabannya begini ya sih panisa berbahaya ber berbahaya sekali hamil yang normal itu 9 bulan bun kalau sampai 17 tahun harus segera diperiksa tai tai tai tai, tai. oke kita next gue mau tahu dulu komentar-komentarnya gak salah jawabannya yang salah pertanyaannya lahir-lahir langsung bikin sim tai maksudnya hamil di usia 17 tahun nah ini kagak ada usianya oke kita next Wah, ini kacau sih. Nah, ini aneh sih. Ini aneh sih. Caption ini viral pada tahunnya, take owner. Bangsat, bangsat, tai banget ini apa sih maksudnya anjing anjing motornya motor fiction iya gak ada masalah sama motor eh masalah sih motornya masalah sih itu bannya kenapa ban cacing kalau lu drag race mau di sirkuit gak apa-apa tapi kalau sehari-hari ban lu bocor pelek lu rusak anjing ban lu sobek pasti itu kayak ban fiksi anjing jadi fokus tuh ceweknya masa stepnya gini anjing Kalah Mio anjing, kalah Mio Stevie anjing lucu banget. itu gimana sih ceritanya? Ya tapi bagus sih, biar nggak perlu pelukan gitu kan? Gak bisa nih kayak gini pelukan aneh banget nih. <tuh> aneh banget anjing anjing. goblok goblok kau kita lihat di komentar ya ternyata beatku tidak seburuk itu kok si kile rak neng dasan ya apa entuk ngerti gak dari cara duduknya sih cewek dah siap tinggal nyerobot kopi rokok surianya ya <laughs> di warkop warteg ganyeng ya oke next sebentar jamaah yang sangat spesial di Kutai Timur mendengarkan ceramah Jumat itu captionnya, ih anjay udah mau alaf dia, nggak mau alaf sih, udah masuk Islam dia, anjing anjing, kenapa? Salat Jumat cu lu bayangin, salat Jumat, ada orang utan aja anjing orang orang hutan sholat sih anjing aneh banget sih oh ini pasti di Kalimantan ya oh ya Kutai Timur tuh Kalimantan gak sih ya kan Kalimantan ya kalau nggak salah ya kok kurang tahu juga Kutai itu di mana Kutai Timur Iya tapi kalau kayak gini tuh menarik orang-orang buat sholat juga nggak sih <laughs> biar nggak ketemu manusia manusia lagi manusia manusia lagi ini ketemu orang hutan anjing lu bayangin tuh kalau dia gerak dia pindah kita lagi sujud bangun-bangun depan lu orang hutan lu ngapain lu gua ngeliatnya ya, serem cu asli serem ini lo dan yang lain biasa aja gitu Iya <laughs> gak sih Iya aneh sih aneh tapi pada duduk santai aja apa udah sering kali ya, ya kayak gini ya anjing nih keren sih nih Bukan cuma manusia, tapi sampai ke orang hutan ada di sini. Dar. Lirikan mematikan sekali, ya gaie? Mentahannya kak ada nggak? Apa nih video apa nih? Lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu Goblok wadah dah ini anjing yang bikin video dah. Ih tolol anjing lagi ngapain ya lo video ini tapi lo ngadep ke sono gitu. Kenapa lo ngadep ke kamera anjing? Apa biar kelihatan lagi belanja gitu? Apa kelihatan apa? Udah, uh, mukae rahangnya teges banget lagi nih lihat dah. Serem banget kelihatannya. Kaget yuk. Ah, uh. tuh. Uh. Rahangnya teges banget anjing, kayak mukanya serem gitu ya <laughs> Kalau rahangnya teges tuh kayak serem gitu gua ngeliatnya bawahnya Ini ketawa-tawa anjing, goblok <laughs> Ini momen apa anjing, gak ibu-ibunya ini apaan sih anjing, ini HP siapa gua ambil jangan nih, masih gitu tuh yang ada di kepala itu <laughs> Uhti, uhti, uhti, uhti Ada aja kelakuannya. Ini komentar-komentarnya nih Kalau emang kesalahan gak usahlah diupload harusnya Nah, ini bener nih Kalau ibu-ibunya viral terus dia gak terima gimana loh Iya gak sih, iya gak sih Atau gak kesannya jadi kayak anjing kok ibu gua, Jadi boncengan gitu Anaknya mikir gitu gimana loh anjing Bahaya coq Besok-besok jangan kayak gini lah. Kalau kalau apa ya? Gue mau ngomong apa? Bingung gua, <tai> Oke, oh, kita baca lagi aja. Coba kalau yang kerekam emak lu pada, pada terus di-upload sama si perekam, apa perasaan lu pada? Nih, yang gini-gini nih. Iya juga sih, mikir gue jadinya gitu sih. Iya juga sih kalau itu mak gua, nih cewek gue cari sumpah, Gue cari gua apain ya? Gua apain ya disuruh hapus aja terus minta maaf kali ya sama mak gue Jesus sini lu mak gue cium kakinya jangan-jangan bahaya cuy kayak gitu Nggak gitu juga kali ya iya tapi emang lucu sih oke next bentar spiderman delete scene ini scene yang di delete di spiderman kita lihat apaan nih wangsat di nyate anjing Spiderman nyate anjing Tai tai Spiderman nyate wangsat wangsat <laughs> ada gespernya lagi anjing ya Spiderman gak ada gaspairnya aja kenapa dia pakai gesper anjing tuh ada gespernya anjing <laughs> Spiderman nyate wangsat lucu banget anjing namanya sate Spiderman pasti ini anjing anjing lucu banget lagi Tai Spiderman is saving money for home. ini cocok nih ini di Spiderman far from home kayak gini ya karena dia jauh dari rumah merantau jadi dikerja ini pasin sate Tai banget anjing ada ya orang-orang ini lucu-lucu bang sate Another <laughs> another proof that Nikki Fury don't give a salary to Avenger. Spiderman cooking from home. Hai. <laughs> <laughs> ah, bangsa, lucu -lucu banget lucu-lucu ya, anjing. Ini menurut kalian mana nih yang paling lucu yang mana coba? Tulis di kolom komentar siapa tahu kita sama seleranya terus kalau ada video-video lucu video-video aneh-aneh kalian tagin gue aja nggak apa-apa di sosial media gue semuanya di kolom deskripsi so segini aja video gua kali ini sampai ketemu di episode-episode video-video selanjutnya jangan lupa di like comment subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang gua Rafi Asti cabut